Oke, semoga beruntung. Dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian harus menonton episode tersebut. Karena apa? Karena biar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3, 4, dan 5, kita lanjut aja ke dalam episode keenam ini. Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode keenamnya. Let's go! Aduh, aku telah mengecewakan si Maxim ini. Aduh, gimana ya? Yaudah deh, aku harus pergi dari sini. Aku enggak mau mengecewakan si Maxim lagi. Ya udah, aku udah menulis surat ini untuk dia. Semoga dia membacanya. Ya udah, sekarang aku harus pergi dari sini dengan melewati jendela. Semoga si Maxim tidak tahu ya. Ya udah, aku langsung saja pergi dari sini. Dada Maxim dan dada juga untuk Karolin Ya, dadah. Aduh, Aduh, Aduh, Udah jam berapa ini? Wih, Udah jam 8 nih Waduh, Ini makanan belum ada juga Si Kelly kemana ya ini? Waduh, Waduh, Aku harus cek dulu deh ke atas Tumben-tumbennya gini Udah jam 8 nih, Belum ada makanan Aduh, Apa dia kecapean ya? Udah deh, Aku langsung aja cek ke atas Siapa tahu dia kecapean gitu Butuh dipijet atau diapain Hahaha <laughs> Udah, Aku langsung saja ke atas Weh, weh, weh, kok nggak ada ini? Waduh, gimana ini? Ya elah, jangan-jangan dia berlibur lagi? Ya aduh, ya aduh. Kalau misalkan dia berlibur, Masa aku nanti sendiri ya kan? Aduh, aduh. Eh, bentar, di situ ada surat tuh. Wah, bener ini mah, pasti ada kata-kata gitu. Udah deh, aku langsung saja cek surat itu. Ya mudah-mudahan itu surat nggak macem-macem gitu. Oke, aku langsung saja cek suratnya ke sana Oke okay, ya, di sini ada suratnya. Mudah-mudahan dia nggak macem-macem ya. udah aku hitung dulu dalam hitungan ketiga aku langsung buka. Satu, dua, tiga. Bim salah bim. Maafkan aku, Maxim. Aku mengecewakanmu. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Maxim yang sudah baik kepadaku dan juga untuk Karolin. Tolong jaga Maxim ya. Aku pamit. Terima kasih dari Kelly eh dia pamit Wah dia kabur dari sini Waduh aku harus cari dia Wah ini mah enggak benar ini Waduh kok bisa-bisanya dia kabur ya apa salahnya ya Waduh ya udah deh aku langsung saja cari Wah langsung lewat jendela aja loncat dari sini let's go Aduh aku harus cari kemana lagi nih Aduh dia kayaknya Perginya malam-malam itu, waduh, udah gak bisa dikejar ini, kayaknya. Ah, gimana ini ya? Aduh, aduh, pusing nih kepala nih. Apa salahku gitu ya? Sampai dia pergi dari sini gitu. Ah, gimana sih dia nih? Ada-ada aja. Aduh, aduh, aku harus cari kemana ya? Ya udah, aku cari ke sana dulu deh. Siapa tahu di sana ada lagi tidur gitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Ya udah, kita langsung saja ke sana. Let's go! Hah, huh, gak ada juga Aku udah muter-muter kotak capeton Tapi belum ketemu juga Aduh, kayaknya dia benar-benar pergi nih Aduh, aduh ah, Pusing Berarti aku sekarang tinggal sendiri dong Kan si Caroline itu berlibur Dan si Kelly itu pergi Aduh, ngasih aku harus sendiri sih Aduh, aduh Ya mudah-mudahan aja si Caroline cepet pulang gitu Hah Udah deh, aku langsung pulang aja ke rumah. Ya siapa tahu juga si Kelly pulang gitu ya. Nggak jadi kaburnya gitu. Hahaha. <tuh> udah, aku langsung pulang aja. Let's go. Aduh, akhirnya nyampe juga nih rumah nih. Aduh, banyak banget masalah ya. Aduh, aduh pusing, pusing. Eh, itu siapa itu? Wih, kayaknya itu si Caroline. Wah, dia udah pulang. Wah, aku langsung saja samperin. Hey, hey, hey. Eh, hey, kamu dari mana? Loh, kok kamu yang nanya? Harusnya aku yang nanya gitu. Kamu dari mana? Oh, gitu ya. Iya dong, mau gimana? Oh, yaudah ya, aku jawab. Aku itu selama 10 hari, 20 hari gitu ya lupa. Aku tuh ke pantai gitu. Beh, bagus pemandangannya. Indah pokoknya kalau di pantai. Wah, yang bener. Bener Suka so, kamu tidak percaya ya kan? Ya, percaya aja sih. Tapi aku kan belum kesana, berarti aku belum percaya dong. Eh, gimana sih? nggak jelas nih bener nih. Kalau misalkan belum kesana, berarti kamu harus percaya gitu ya? deh iya, iya, iya, iya. Aku percaya ya udah. Sekarang nih, aku mau menyampaikan berita yang sangat sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat penting. Apa tuh beritanya tuh? Sini, kita duduk dulu di sana. Oke. Okay? Biar kita serius pembicaraannya Oke oke Jadi gini Tadi itu aku dapat surat dari Kelly Katanya Kelly mau kabur dari sini Ah yang bener Masa iya Bener Sekarang dia udah kabur Waduh Terus kita harus gimana Ya kita harus cari gitu Iya carinya di mana gitu Aduh aku pun gak tahu gitu Ah Gimana sih? Udah, kita ke atas dulu aja, biar nenangin pikiran gitu, biar nggak stres-stres amat. Mau ngapain ke atas? Udah, buru ke atas. Oke, oke, oke. Aku ikutin dah apa mau kamu. Udah, buru kita ke atas. Oke. Nah, seperti biasa kalau mau menenangkan pikiran, kita harus lanjutin kayak yang dulu itu. Ah, yang dulu itu gimana? Nih aku sekarang tidur. Kamu kan tahu kan mau ngapain? Oh gitu. Udah deh. Ayolah, squidah. Oke nih udah tidur nih. Oke. Aku hitung dalam hitungan ketiga. Kemudian kaget. Tidak dong, tidak. Walaupun jarang-jarang, tapi udah nggak kaget gitu. Oke. Satu, dua, tiga. udah udah, udah. Cukup satu jam aja. Eh? Satu jam nggak kerasa dong Eh, jangan keterusan, ini kan kita lagi cari si Kelly gitu, takutnya dia kenapa-napa Oh iya juga ya, kamu kasih saran dong, apa yang selanjutnya kita lakukan gitu Oh iya, kita harus kirim-kirim orang Eh, kirim-kirim orang maksudnya gimana? Ya, kirim pemberitahuan ke orang gitu Oh, kita harus ngomong nih di depan umum gitu Iya bener Caranya gimana? Yaudah ikut aku kita ke gedung sana. Ke gedung mana? Ada pokoknya di sana. Di sana kamu bisa ngomong sepuasnya sebesar besarnya. Nanti kamu siapkan nomor telepon. Nanti kalau misalkan orang yang menemukan dia harus telepon ke kamu. Oh gitu. Yaudah kita langsung sekali saja. Nggak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita langsung aja ke sana. Oke oke buru buru buru ikut ikut ikut. Oke berangkat. Nah, ini tempatnya. Sekarang kamu tinggal ngomong aja. Oh, ini tempatnya. Aku tinggal ngomong orang-orang nanti pada tahu. Iya, betul. Oke, oke. Sekarang nih aku mau ngomong. Iya, sekarang kamu harus ngomong. Oke ya cek cek cek cek cek cek, cek, cek, cek. pemberitahuan pemberitahuan bagi kalian semua yang menemukan yang yang orang, orang, orang dengan rambut, rambut pendek, pendek dengan baju, baju, hitam, baju hitam dan ada corak oranye dan, dan, dan kuning kalian, kalian harus, harus menelpon nomor ini, ini. 0888 08 Oke, oke, kalau oke, kalian, oke, menemukan, kalian menemukan, ini tolong, tolong, tolong, tolong banget ya, ya, ya telepon nomor tersebut. Oke, oke, okay, okay, kalau okay, kalian yang menemukan, menemukan, menemukan orang itu, itu. Terima, terima kasih. Akan, akan, akan, akan. Oke, oke, udah cukup, udah cukup. Sekarang kita harus menunggu kabar dari orang-orang ya, yang mudah-mudahan kabarnya cepat gitu. Oke siap, oke siap. Kalau misalkan ketemu, kita harus kasih hadiah kepada mereka. Oke, oke, laksanakan.